halo ya semuanya kembali lagi di channel Misterial Official dan di video kali ini di sini saya akan membagikan sesuatu yang terbaru lagi gitu ya. Oke kita langsung aja simak satu persatu prisetnya. Oke lanjut ke priset yang kelima. lanjut ke presiden yang keenam oke okay, lanjut ke presiden ke ketujuh Oke okay, cuy, gue ada kata-kata lagi buat kalian Makan ikan pakai message. pulangnya beli popes Percaya proses, bukan protes Suatu saat, kita pasti sukses Oke okay, lanjut ke presiden ke 8 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10. Asik sekali Oke okay, lanjut ke presiden ke-11 Oke lanjut ke peristiwa yang ke-12. Oke lanjut ke peristiwa yang ke-13. Sidela dong. Oke okay, lanjut ke bersedia yang ke-14 ya. Oke okay, lanjut ke bersedia yang ke-15. orang oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-16 lanjut ke verse yang ke-17 Oke okay, lanjut ke verse yang ke-18 Oke, okay, lanjut ke versi lain ke sembilan belas. Oke, okay, lanjut ke versi lain ke dua puluh.